Pocok selikor telu-teluh berita terngawut sepanjang sejarah. Akibat terlalu sering kalah main judi hingga berjuta-juta, seorang pria mengalami stres kumat-kumatan naliko kelingan enta ejudi wesakeh. Hingga pria ini dipasung keluarganya supaya tidak membahayakan orang lain. Pesan untuk orang yang suka berjudi, saat kekelemmu main panggah belantar pemenangi. Ojo dengan tingenti pocok selikor telu-teluh balik saat wisi video iki. Pengen tanah kafling tapi takut kemahalan? Ini solusinya, tanah kafling siap bangun cuma di Rohmah Kafling. Harga mulai 50 juta aja, kalian udah dapat tanah kavling impian anda. Ini yang paling ditunggu, di sini DP cuma 20 juta juga bisa dapatkan tanah kavling ini. Lokasinya ada di Ngepung, Kedamaian, Gresik. Kalau alamat kantor pemasarannya ada di SDN Menganti 1, Kabupaten Gresik. Kawasannya yang strategis, deket banget dari Citralen Kedamaian dan juga pintu tol KLBM. Sudah tersedia musola dan lapangan voli dan lebar jalan hingga 7 meter. Jangan khawatir, di sini legalitas aman, disertai surat petok D, instalasi listrik siap dan sumber air yang melimpah. Tenang aja, di musim hujan gak bakalan terkena banjir. Promo akhir tahun beli tanah kavling di sini juga berhadiah sepeda motor. Yuk wujudkan rumah impianmu hanya di Rohmah Kavling. Buruan cek langsung Instagram @rk.rohmahkavling atau di YouTube dan Facebook cv Kavling. Bisa juga kunjungi websitenya di www.cvrohmahkavling.com.